Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Selipati Kesari Saya di sini akan memenuhi tugas ekonomi yaitu perpajakan nah, saya di sini akan menjelaskan Pengertian pajak, musik pajak, jenis pajak, dan manfaat pajak Yang pajak adalah penerimaan negara yang paling besar Sehingga pajak memerlukan perhatian khusus oleh pemerintah Pajak dibagi menjadi 4 bagian yaitu fungsi anggaran, fungsi stabilitas, fungsi mengatur dan fungsi redistribusi pendapatan. Dibagi menjadi tiga bagian yaitu pajak penghasilan, pajak penambahan nilai, pajak penjualan barang mewah. Pajak adalah fasilitas umum dan infrastruktur eh, seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit dan puskesmas.